assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua Sehat selalu Dan berbahagia ya teman-teman Pada video kali ini Saya ingin Berbagi kepada teman-teman cara Untuk membersihkan Layar Monitor ya teman-teman ya Mau monitor hp Ataupun Komputer maupun Laptop ya teman-teman ya Nah dalam membersihkan ini Dalam membersihkan layar komputer teman-teman Ataupun laptop ataupun HP Pasti seringkali sembarangan ya Yang penting bersih ya Gitu Sama juga dulu saya ya Seperti itu belum tahu Suka membersihkannya pakai tisu basah Yang dibasahi air ataupun Uh, ya pokoknya pakai air lah Pakai lap di air ini gitu ya Nah ternyata itu uh, Tidak boleh ya teman-teman ya Karena uh, Monitor Ataupun layar HP itu Itu dilapisi oleh Polarize ya Jadi semacam, semacam Stiker Untuk tampilan ya Nah jadi di Kalau kita pakai air Itu antara antara lapisan polarisnya dengan dengan kaca monitornya itu e, nantinya akan e, tumbuh jamur-jamur putih-putih gitu dan itu akan menyebabkan e, monitor komputer teman-teman ataupun monitor laptopnya akan menjadi buram ya dan kemudian akan rusak tentunya e, jadi kalau teman-teman pernah lihat monitor kayak ada petaknya ya waktu dinyalain Nah itu akibat sering uh, sering dibersihkannya pakai ini ya pakai air ya memang sih tidak langsung ya gitu uh, itu biasanya sudah sudah sering dibersihkan pakai itu dan uh, tidak kering kembali ya saat teman-teman membersihkannya ya Nah jadi yang yang yang terbaik adalah menggunakan untuk membersihkan ya Menggunakan pembersih yang memang khusus untuk monitor Nah bagaimana jika teman-teman eh, tidak punya itu Ataupun tidak punya uang untuk itu Ataupun mahal untuk beli pembersih itu Nah teman-teman boleh gunakan kayu putih ya Mereknya boleh apa aja ya teman-teman ya Untuk minyak kayu putihnya ya untuk membersihkan yang penting jangan pakai air, ya teman-teman. Nah, yuk kita lihat ngebersihnya ya teman-teman. Nah, di sini saya kebetulan lagi nggak ada tisu, jadi pakai ini aja, pakai kapas ya teman-teman ngebersihnya ya. Kita lihat ya. Please like and subscribe to support Warner Graphica. Nah, di sini. Kita lihat kelihatan enggak ya monitor saya nih udah kotor-kotor tuh udah banyak kotorannya ya temen-temen ya ini ya yang ini juga udah kotor ada kotor tuh ya tuh ya temen-temen ya kelihatan gak sih nah ini ini juga ya terus teman-teman ya kotor ya enggak kelihatan ya nah, pokoknya kalau kotor-kotor ya teman-teman jangan pakai air pokoknya ya jadi pakai ini ya teman-teman ya pakai minyak kayu putih ya Ternyata bukan kita aja Yang butuh minyak kayu putih ya teman-teman nah, Kita bersihkan Ini agak lengket nih teman-teman Kayaknya gua, gula kayaknya gitu ya temen-temen karena kalau pakai air dia jadi berjamur tuh kan kotor temen-temen ya kelihatan gak sih ya nah, kotor kan jadi kayak kayak membersihkan wajah ya ya apa sih ini ada yang keras teman-teman memang kadang kita suka jorok ya teman-teman enggak -teman. ngebersihin ini monitor jadi kadang-kadang kotorannya udah mengeras nempel ya dan itu merusak polaris teman-teman karena polaris itu nempelnya depan belakang ya ini plastik plastik nih teman-teman ya jadi nggak boleh rusak kalau sudah berjamur gitu biasanya teman-teman Biasanya langsung ganti ya Langsung ganti monitor sebenarnya polarisnya itu sendiri bisa Bisa diganti Tapi ya masangnya agak sulit Nanti saya, eh, insya Allah akan saya Bikin tutorialnya Cara mudah pasang polaris ya yang keras-keras teman-teman Begitu ya teman-teman cara membersihkan layar monitor. Jangan pakai air. Sekali lagi jangan pakai lap, lap basah atau tisu basah yang dibasahi oleh air ya. Gunakanlah pembersih monitor khusus agar layar monitornya awet ataupun menggunakan minyak kayu putih. Oke, okay. begitu dulu, teman-teman. Ya, e, tips dari saya untuk membersihkan layar monitor Anda supaya tidak berjamur dan tidak ada pulau-pulaunya di monitornya, tidak rusak. Ya, gunakanlah minyak kayu putih. Ya, kalau nggak ada pembersih monitor dan teman-teman nggak mau membeli pembersih monitor. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika teman-teman suka agar tips ini bermanfaat supaya yang lainnya juga bisa tahu tidak sembarangan membersihkan monitor dan Silahkan teman-teman dislike jika tidak suka ya Dengan tutorial atau tips dari saya Tidak apa-apa Sampai ketemu kembali di lain kesempatan Akhirnya saya pamit undur diri wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh